Yeah I'm not your type. Kalau misalnya Periode ini yang menang Bapak Usain dari Bapak Usain yang dipercaya oleh Warga, begitu gak sebaliknya Kalau nanti Ibu Lia yang Terpilih berarti Ibu Lia Yang dipercaya oleh Warga, jadi untuk depannya pelajaran kita ya Yang gagal berarti adalah Usainya tentu enggak Jadi jangan turus asa Masih ada periode itu para saksi sudah siap enak, enak. ya enak, enak. nomor satu Yeay. satu satu Satu Satu Satu, Satu. Satu <Tukti> Tiga <Tukti> Satu Satu Tiga ini Thank okay. you. Satu jangan 3 tidak sah satu